Kau lihat aku menanti dirimu. Bila mungkin dirimu ada di samping itu. Bila kau jadi milikku, mungkin kau jadi milikku. Oh, semakin ku bekerja, semakin kau jauh. Tak letih Itu mendapatkanmu Harus berlari Namun ku takut Dan jatuh lagi Tak ingin lagi Yang membuatku perih Sadarkan aku Dari mimpiku Ringnya ada di depan mataku Bila mungkin terjadi Pasti itu hanya mimpi Mungkin kau jadi milikku oh, Semakin ku kerja Semakin kau jauh Tak pernah lihat itu mendapatkanmu Takut terjatuh lagi, tak ingin lagi membuatku perih Adarkan aku dari mimpiku. Mungkin kau jadi diriku oh. Semakin ku kejar, Semakin kau jauh Tak pernah letih untuk mendapatkanmu Terus berlari Namun ku takut Terjatuh lagi Semakin ku kejar Semakin kau jauh Tak pernah lebih Untuk mendapatkanmu Terus berlari Namun ku takut Terjatuh lagi Tak ingin lagi Yang buatku ku perik. Sadarkan aku